Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba romma ya Ramadan maha banyak. Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Wa qalallahu ta'ala fil Qur'an al-Karim Ya ayyuladzina amanu kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala alladzina min qablikum laallakum tattakun Hadirin para pecinta bulan Ramadan yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah memasuki daripada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Insya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita sampai akhir daripada bulan Ramadan. Di bulan 10 terakhir ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ini adalah finish finish kita untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan. Bulan Ramadan adalah bulan latihan. Kenapa dikatakan bulan ketakwaan dan bulan latihan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang telah populer di kalangan masyarakat ayat ini Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa Menyuruh kita Mendekatkan diri Kepadanya Takwa adalah menjauhi Daripada Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Takwa adalah Melatih kita untuk selalu Dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan apapun yang diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita dawamkan selalu kita kerjakan insyaAllah di bulan Ramadan inilah Allah subhanahu wa ta'ala melatih kita untuk senantiasa bertakwah kepadanya ma'asyirul hadirin wazimratul mu'minin para pecinta bulan Ramadan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala puasa puasa adalah salah satu daripada keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah kita ketahui bahawa ciri-ciri orang beriman yaitu yang pertama mengerjakan salah satunya adalah mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dalam bulan puasa salah satu bulan puasa adalah orang yang beriman Orang yang beriman adalah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang ayat saya bacakan tadi Hadirin rahimahkumullah Kalau kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita diwajibkan untuk berpuasa Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melatih kita Melatih keimanan kita Melatih kesabaran kita Melatih daripada apapun yang di, di larang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaklah kita tinggalkan hadirin rahimahkumullah puasa juga mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca apapun ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Quran hadirin rahimahkumullah ketika kita membaca Al-Quran dengan terlatih-latih dengan Dengan terbiasa kita membaca Al-Quran, iaitu dengan membacanya huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan sebagai pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keimanan, memberikan kita keistiqomahan di dalam daripada bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di akhir-akhir ini Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufiknya. Sehingga ketika di luar bulan suci Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wabilai taufik wal hidayah. Wa idahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.